Rata, biar Nah, ada lagi lubangnya, nah, tinggalan pemohon. Jadi, udah seorang, biar orang di dalamnya. Nah, lubangnya rata, bentuknya kena. ada lubangnya lagi, lubangnya. Bentuknya ada, yun. Biasanya lubangnya begitu, nah, nah, muka lubangnya biasanya nahe, besok. Ini rata, tak tinggalan punya di pasir buat enak penyelamatan tuh ah orang pian ya tuh yang baju mm. <coughs>